Baik, teman-teman. Uh, Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan salam jadi di sini dalam teman-teman. Semoga kita semua tetap dalam ribuan rahmat dan lingkungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di depan saya sudah ada box. Ini ceritanya adalah box power mini atau power amplifier untuk miniatur sound system. Uh, ini terbuat dari triplek limbah pabrik seperti itu, jadi bisa dimanfaatkan seperti ini. Walaupun sekilas ini seperti sangkar atau wadah jengkrik, tetapi karena ini buatan sendiri, kita harus bangga. Oke, okay? bagaimana cara membuatnya? Mari kita lihat bersama-sama. Oke, okay, teman-teman. Pertama-tama kita akan ukur dulu ya. E, triplek ini tebalnya 0,8 e, cm, 0,8 cm, jadi tidak sampai 1 cm. E, ini tadi awalnya keliru, ini sudah dibetulkan. Itu lebarnya sekitar 10, panjangnya 24 ya. Lebarnya dibuat ini membuat atasan dan bawahnya untuk lantainya box bagian bawah dan box bagian atas Oke okay. Teman-teman kita lanjut Ya berikutnya ini eh, kami sedang mengukur Untuk yang bagian depan dan belakang Bagian depan itu tingginya 10 cm, lebarnya 24 cm, kurang lebih. Dibuat double ya untuk yang belakang ini ya. Jadi tinggal meniru saja teman-teman seperti itu. Oke, e, lanjut. E, setelah itu ini dirapikan dulu, diratakan ya. Barangkali ada bagian yang kurang pas jadi dipaskan di sini dulu, teman-teman. Oke. Okay. Ya, itu kurang pas tadi. Yang bagian depannya terlalu panjang. Oke, okay. Nah ini adalah kit yang akan digunakan TDA2050 kalau tidak salah IC-nya. Tone kontrolnya ada 3, volume, bass, dan treble. Oke. Okay. Jadi kami buat 3 ya yang tengah ini untuk untuk uh, kontrolnya. Oke, okay. nanti dilubangi di situ. Kemudian untuk ya ini untuk lubang yang tadi itu untuk lubang out ofnya nya teman-teman. Uh, saklarnya kalau yang ini oh, ya. Oke. Okay. Nah, kalau yang ini untuk ram-nya. Jadi saya gambar sendiri. Jadi kalau ndak ndak matching seperti itu dimaklumi saja teman-teman. Ya kalau ndak matching ya mohon maaf. Ya ini karya tangan. Ini berbentuk seperti gelombang seperti itu atau kilat seperti box-box bel -box, eh, pada umumnya. Walaupun pada akhirnya nanti seperti sarang jangkrik atau kotak jangkrik ndak masalah. Oke okay. ini saya ngelubangi untuk yang turun kontrolnya dulu ini uh, turun kontrol dan untuk apa yang bagian atasnya itu ya uh, untuk bus boosternya sama inputannya ya soket inputannya di apa dilubangi dulu dibuang dulu di Ya. oke kurang lebar ini kalau untuk gerenda eh gua gerenda jigsaw ini jigsaw ya teman-teman ya apa nak ya ini saya ngisi suara bareng anak saya oke jigsaw kita potong pelan-pelan sampai jadi teman-teman ya sampai jadi oke Pelan-pelan saja Ini yang saya rekam Hanya yang sebelah-sebelahnya Karena sama Jadi tidak perlu direkam Seperti itu Biar tidak panjang-panjang juga Durasinya teman-teman <tuk> Ya Oke okay. Ya di jigsaw lagi Jigsaw lagi Ya Oke okay, lanjut Jigsaw lagi Kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya ngerawak ya ngelubangi untuk on-off. nah yang, yang sebelah itu adalah untuk ini, untuk uh, bass boosternya yang tengah itu. Yang ini untuk inputannya, kalau nggak salah ya. ya pokok inputannya itu di sebelah kiri on off sebelah kanan nah ini saatnya memasang kawat ram tanpa ini pun juga sebetulnya sudah bisa seperti itu ini kawat ram atau kawat lubang ya ini saya dapat dari salah satu peserta didik di Alpalaun Jaya mungkin ya nah ini saya menggarisnya menggunakan ballpoint sebetulnya pakai speed lebih enak Ya, oke. Okay. Nah, motongnya ini kalau bisa pakai uh, tang potong aja atau gunting ya gunting kawat atau gunting pelat. Saya menggunakan jigsaw yang mana mata jikso nya itu sebetulnya untuk memang untuk pelat sih seperti itu, tapi cukup berbahaya teman-teman hati-hati. Nah ini saya saya pasang hanya dibengkokkan ujung-ujungnya saja. Nanti dilem juga nanti oke, yang sebelahnya tinggal ngeblat aja teman-teman oke ini percepatannya, eh, kecepatannya saya sekitar 4 kali ini ya kecepatan 4 kali oke diamplas dulu teman-teman biar eh, afdol biar bagus seperti itu Ya, ampasnya ini saya menggunakan yang nomor 400 50 teman-teman seperti itu Oke dalamannya juga diamplas ya seperti itu terus diamplas teman-teman sampai tingkat kehalusan yang kita inginkan oke kemudian saatnya memaku ya ini proses pemakuan sebelum dipaku dikasih ini ya dikasih lem kayu seperti itu Oke teman-teman pelan-pelan aja Oke okay, teman, -teman. diamplas, dihaluskan ya. Diratakan ya. Ini sebelum nanti dicat. Oke. Okay. Diratakan, ini sudah hampir rata. Oke. Okay. Kemudian dicat clear seperti pernis, di pernis saja juga bisa teman-teman. Ini saya pakai cat clear. Oke teman-teman, jadinya kurang lebih seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau suka di-like dan di-subscribe. Semoga yang sedikit dari kami ini bisa bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman semuanya. Kami akhiri pembahasan topik Ludaya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.